Selamat murtad! Selamat murtad! Siapa yang ikut tradisi suatu kaum? Maka dia bagian dari kaum tersebut. Nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Pilpres masihlah lama, pendaftaran capres pun. Juga masih ada waktu satu tahun lagi Tapi Yohanes Anis Baswedan Terlihat seperti terlalu terburu-buru Sudah tak sabar Untuk pimpin negeri ini Segala cara pun dilakukan Baik oleh Yohanes Anis sendiri Maupun oleh para pendukungnya Entah itu pakai promosi terselubung Bahkan pakai cara-cara yang frontal Siap bekerja bersama? Siap! kampanye bersama? Siap! menjangkau tetangga? Siap menjangkau kolega? Siap! menjaga menjangkau keluarga? Siap. Siapa presidennya? Amin! Apa partanya? Amin! Apa Amin. Siapa presidennya? Amin! Bawa pesan itu ke tetangga, bawa pesan itu ke keluarga, bawa pesan itu ke masyarakat, siap!